Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama bersahabat kita awali Dengan postingan dari Kak Siska. Wah, Masya Allah banget bersahabat Kata Kak Mary, good night baru udah ketemu kangen lagi katanya itu Masya Allah bersahabat Makin lucu, makin gemes baby L bersahabat sedang tertidur Ekspresi mulutnya, aduh, Masya Allah banget persahabat. Ini sangat lucu sekali. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mary yang sudah selalu menyuguhkan asuhan vitamin dari Leslar. Kita lihat di kolom komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Mir Queen Leslar mengatakan, abang gemes banget kamu nak katanya, masyaallah emang tentunya selalu menggemaskan kita lihat juga persahabat dari akun MCT Marliyah di situ mengatakan kalimat komentar kalau ada pasti ada Fatih muncul makasih C, selalu ngasih vitamin katanya itu masya Allah ada juga persahabat anggap paling dari akun Alsing Kangkungnya lesti C, tolong itu bibir ayang bayi gemes banget katanya itu sama dengan bibirnya persahabat yang gerak-gerak <laughs> padahal lagi tidur persahabat ya makin lucu saja dan sangat menggemaskan luar biasa Kemudian juga bersama kami hari mengunggah di story-nya, 7 jam yang lalu. Mengunggah kembali video bareng BBL, kata Kak Meri. ketemuan akhirnya kangen katanya. Masya Allah, muncul juga nih, orang sahabat, cidukan asupan vitamin yang sangat membahagiakan. Berikutnya, kita mendapatkan cidukan vitamin juga semalam ternyata Papa B main sepak bola bersama Bang Densu. Denny Sumargo, ditemani oleh Bagas di persahabat. Dan untuk semuanya, terutama untuk para haters persahabatnya, ini dijelaskan bahwa yang memakai baju kuning itu adalah istrinya Bang Densu, istri dari Denny Sumargo Jadi jangan sampai salah kaprah kemana-mana. Kita lihat postingan ini diunggah kembali oleh akun Sandal Putih Bila. Kita simak kalimat caption yang ditulis. Si kakak main bola sama Densu yang baju kuning itu Ci Olive ya katanya tuh Hingga kolom komentar pun tentunya dipenuhi komentar oleh para fans Di antaranya persahabatan dari akun Ritan Ralita disitu mengatakan Jelasin juga Ci Olive itu istrinya Densu nanti banyak yang gentayangan kalau nggak dijelasin katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Sonia Barcelona mengatakan betul banget harus pakai caption yang jelas Biar yang gak ada bangun, katanya itu persahabat Dijelaskan ya, sekali lagi untuk yang baju kuning itu adalah istri dari Bang Deni Sumargo Persahabat Kita doakan mudah-mudahan Bapak B selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat kali ini diunggahannya Bagas Garnita Bagas persahabat ya, semalam juga memposting foto berada di lapangan sepak bola di tempat yang sama persahabat Habis main bola, kita lihat bagas pun mengunggah sebuah postingan Habis main bola persahabat, nutrisi ketoprak featuring dadar telur katanya, telur dadar Waduh, masya Allah sangat persahabat Semangat terus untuk tim Leslan Entertainment, mudah-mudahan kembali bangkit dengan semangat dan wajah yang baru. Kita selalu menantikan kejutan, selalu menantikan tentunya surprise dari Leslar Entertainment. Kemudian juga kita lihat bersama di unggahan MRB Clothing Line semalam. Diinformasikan ini penting banget untuk warga Konoha yang belum kebagian produk MRB karena nanti minggu depan bakal ada artikel yang baru Artikel yang syahdu Yang pastinya keren dan berkualitas Ada juga beberapa artikel yang kami produksi lagi Itu dari admin MRP Karena permintaan warga Konoha Itu para sahabat siap-siap aja Untuk warga Konoha siapkan saldo kalian Minggu depan bakal ada produk terbaru dari MRP Klotimla. Jadi jangan sampai ketinggalan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 Ini dulu informasi, dipanggil ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.